Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas bersama kunci jawaban di halaman 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Pada tema 2 kelas 4 Selalu berhemat energi Baik sekarang kita akan menjawab di halaman 2 Pertanyaan pertama: Apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawabannya: Seorang ibu yang menjemur pakaian dengan pemanfaatan panas matahari. Terlihat juga seorang anak laki-laki yang berolahraga di depannya. Terlihat di gambar, manusia menghirup oksigen atau O2 yang dihasilkan tumbuhan. Lalu meluar, mengeluarkan karbon dioksida yaitu CO2 <tuh> Pertanyaan kedua Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu Baik, langsung saja kita jawab Pemanfaata, Pemanfaatannya yang pertama adalah mengeringkan pakaian <tuh> Alasannya, matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah termasuk pakaian Kemudian, jawaban kedua, menghasilkan vitamin D Matahari menghasilkan vitamin D dengan begitu sangat bagus berjemur di bawah panas matahari Tentunya di pagi hari masih di halaman 2, kita akan menjawab soal nomor 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Baik kita jawab, manfaat energi matahari. Sebagai sumber cahaya alami bagi manusia yang digunakan sebagai penerangan dan pencahayaan alami. Masih di halaman 2 kita akan menjawab Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban jawabanmu di atas Baik kita akan menuliskan Seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruang terbuka Di ruang terbuka manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan Lalu mengeluarkan karbon dioksida ada banyak manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, matahari dapat mengeringkan pakaian. Matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Matahari juga menghasilkan vitamin D. Dengan begitu, sangat bagus berjemur di bawah panas matahari, terutama di pagi hari. Manfaat lain matahari bagi kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sumber cahaya alami bagi manusia yang digunakan. Sebagai penerangan dan pencahayaan alami Sekarang kita akan menjawab di halaman 3 Benny ingin membuktikan panas Bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting Untuk kelangsungan makhluk hidup Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya Lakukan percobaan ini di luar kelas Pertama Basahi dua helai sapu tangan, dua lembar tisu, dua lembar kertas, kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sambil menunggu saat pengamatan, kamu dapat membaca kisah Ali biji Energi di halaman 5 dan mengerjakan tugas selanjutnya. Baik, kita akan jawab di tabel pengamatan ini. Di sini ada matahari, kemudian di bawah pohon. Baik, kita akan menuliskan tisu pada sinar matahari di saat 15 menit. Tisu itu masih basah. Kita tulis masih basah. Kemudian saat 30 menit itu mulai mengering. Kemudian pada saat ke menit 60 itu sudah kering. Untuk kertas, pada 15 menit itu masih basah. 30 menit mulai mengering. Kemudian, untuk, ke ya untuk, untuk 60 menit itu kering. Pada sapu tangan, pada saat 15 menit masih basah. Kemudian pada saat 30 menit mulai mengering. Pada saat ke-60 menit itu kering. Kemudian di sini kita tulis ke bawah saja langsung ya. Tisu pada 15 menit itu basah, kita harus basah. Pada saat untuk kertas itu 15 menit basah, kemudian untuk sapu tangan, itu juga masih basah. Kemudian untuk di ke-30 menitnya itu masih basah. Kertas di 30 menit juga masih basah, kemudian untuk sapu tangan juga masih basah, nah untuk ke 60 menit mulai mengering Kemudian 60 menitnya juga di sini mulai mengering. Percaputan juga pada 60 menit itu masih basah. Nah, itulah untuk hasil pengamatan kita. Sekarang di halaman 4 kita akan isi jawaban kita ya di tempat titik-titik ini. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Baik yang pertama, tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. Tisu di panas matahari lebih cepat kering. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Kemudian yang keempat, tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh. Lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari Sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama Sekarang kita akan mengisi laporan percobaan kita di halaman 4 Nah sekarang cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah ini Nama percobaannya adalah uji panas matahari Kemudian tujuan percobaan ini yaitu membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas, tisu, dan sapu tangan. Kemudian di selanjutnya kita akan mengisi langkah kerjanya. Yang pertama adalah basahi dua helai sapu tangan, dua lembar tisu, dua lembar kertas. Kemudian amati dan tulislah atau tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan yang telah kita lakukan adalah Oke, okay, oke, okay, ini untuk uh, lanjutan tulisannya yang mohon maaf ya tadi. Kemudian kesimpulannya adalah dari hasil percobaan terbukti bahwa panas matahari mampu mengeringkan benda basah. Sehingga panas merupakan salah satu bentuk energi. Sekarang kita akan mengisi di halaman 5. Sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar menarik. Oke, kita akan jawab ya di peta pikiran ini. Baik. Untuk yang pertama adalah untuk sumber penerangan. Kemudian untuk yang kedua di sini ya. Berperan dalam daur air. Kemudian yang ketiga adalah membantu proses pengeringan. Yang keempat membantu kesehatan tulang. Yang kelima, fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang keenam adalah sebagai sumber listrik. Sekarang kita akan menjawab di halaman 6 Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebelahmu Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Baik kita jawab Jawabannya adalah Harga jagung akan naik dan stok jagung akan segera cepat habis Sehingga akan terjadi kelangkaan Pertanyaan kedua apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi Permintaan perlu melakukan impor pemerintah ya Pemerintah perlu melakukan impor jagung dari negara lain Atau memperluas lahan pertanian jagung yang ada di Indonesia Berikutnya di halaman 7 kita akan jawab soal nomor 1 Berdasarkan teks berikanlah masing-masing tiga -masing contoh sumber daya alam Yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya adalah tumbuhan, sinar matahari, dan angin. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah minyak bumi, emas, dan besi. Sekarang kita akan menjawab di halaman delapan. Berilah tiga contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Baik kita jawab. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu air, hutan, dan hasil laut. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah nikel, kuningan, dan tembaga. Soal nomor 3 berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah penjualan air dalam kemasan, Penjualan hasil pertanian Penjualan hasil perkebunan Kemudian kegiatan ekonomi Yang memanfaatkan sumber daya alam Yang tidak dapat diperbaharui Adalah penjualan emas Penambangan nikel Pengrajin perhiasan Selanjutnya kita akan jawab di soal nomor 4 Tulislah pendapatmu tentang Kegiatan ekonomi tersebut Apa saja dampaknya bagi Kelestarian sumber daya alam tersebut apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Jawabannya, kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak menipisnya sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Agar sumber daya alam tetap lestari, maka kita harus menyelamatkan sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Berikutnya, di halaman 8 juga, Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus memuatan kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Baik di sini ada sebuah turbin angin. Nah turbin angin ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik Nah listrik itu nanti bisa dijual kepada penggunanya. Oke. Sekarang kita akan jawab di halaman 9 Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Baik, hari ini aku membuat laporan kegiatan percobaan dan peta pikiran Soal yang kedua, apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya iya, sangat berguna Pertanyaan ketiga, bagaimana perasaanmu selama belajar Menyenangkan, seru, bahagia, dan mendapat ilmu yang banyak? keempat Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui? Bis Oke, di sini jawabannya kamu bisa tidak, bisa iya. Kalau ingin berarti kamu jawab iya, kalau tidak kamu jawab tidak. Sekarang kita akan mengerjakan di halaman 9, diskusikan bersama orang tuamu tentang pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Kamu dapat melakukan pengamatan tentang pemanfaatan sumber energi matahari tersebut bersama orang tua Tuliskan hasil diskusi dan pengamatanmu di bawah ini Pemanfaatan sumber energi matahari di sekitarku untuk menjemur baju Untuk menyuburkan tumbuhan sebagai bahan fotosintesis Bagi tumbuhan untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan gabah, dan mengeringkan tembakau Nah itulah merupakan pembahasan kita pada video kali ini Semoga banyak manfaatnya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh